Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Billovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian DimaTV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Menemani santai bagi kalian saat ini, persahabat, bagi-bagi akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar serta vitamin bahagia dari idola kesengan kita. Untuk mengawali perjumpaan kita, ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Kak Tia Santi ya. Kak Tia Santi itu 7 jam yang lalu, tempatnya semalam ini mengunggah sebuah postingan foto. Momen kebersamaannya bareng Leslar Ini momen semalam meeting bersama ya proyek-proyek baru nih Ini adalah kesayangan kita Masya Allah Bukan hanya bersama Leslar saja Ada Kahus dan sinop juga Yang tentunya ada di postingan foto ini Masya Allah Semoga apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran Kemudahan dan kesuksesan Amin di postingan ini pun, Katia Santi menuliskan sebuah kalimat percaya baik yang perhatikan Kalimat yang dituliskan oleh Katia Santi Semoga meeting malam ini Awal permulaan kita untuk berkolaborasi dalam bisnis Dengan anak muda yang penuh kreatif Semoga bisa berjalan dengan lancar Anak muda yang luar biasa dan punya banyak ide Rizky Bilar, Lesti Kejora, Novin Husina Sinov di Tiara Ramanto Tetap berkarya Kejarlah semua cita-citamu Jangan takut gagal Kegagalan adalah kunci untuk menuju kesuksesan Tetap semangat Wow, Masya Allah banget persahabat ya Ini sih luar biasa Kebanggaan Alhamdulillah persahabat ya Leslar Masih dikelilingi oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat Di basingan Katia Santini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan yakni ini dari akun Instagram Leslar Anus Kursi, Mengatakan Bismillah Semoga lancar Amin Doa yang terbaik buat semuanya Masya Allah Kita bahagia dan bangga mengidolakan Bunda Lesti Dan Bapak Bilar Untuk ke kabar berikutnya persahabat Di Jumat Berkah ini Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia lewat live instagram kak dion sisus dan persahabatan yang masya Allah vitamin-vitamin yang sangat membuat kita bahagia walaupun lewat akun instagram kak dion tetapi muncullah persahabat idola kesayangan kita di video kali ini Masya Allah Walaupun kepalanya saja Wajahnya saja yang muncul Tetapi kita merasa bahagia banget Persahabat ya Ini sih luar biasa Vitamin tengah malam yang meresahkan Warga Konoha Masya Allah <tose> Walaupun wajahnya saja Saat pertama kali muncul Warga Konoha sudah dibuat Tentunya bahagia Momenin video ini pun di kembali oleh akun dunia underscore Leslar. Banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. yakni dari akun Instagram Anis underscore FZN mengatakan... Dede sama kakak tuh kalau sama tim asik ya gak bikin timnya sungkan tapi bisa bikin akrab Masya Allah banget inilah spesialnya dari Idola Gesengan kita Dengan siapapun pastinya langsung mereka akrab banget persahabat ya Inilah yang membuat kita bangga yang membuat kita bahagia dan pastinya para sahabat yang berikutnya ini ada momen yang sangat membuat kita semakin bahagia karena idola kesayangan kita selalu memberikan keromantisannya, kekiutannya, bunda Lesti kejora, memeluk Papa Bilar, aduh masya Allah banget ya, vitamin-vitamin vitamin, masya Allah luar biasa, pokoknya ini membuat kita semakin bangga Lesti kejoran dan rizki Bilar pastinya selalu membuat kita tentunya baper, sahabat ya. perhatikan berpelukan, masya Allah, ini di live Instagram kak Dion loh, masya Allah banget ya. dan kita lihat juga nih videonya, aduh, awal mula didesek kejora memeluk Papa Rizky Bilar, ini sih luar biasa banget, sahabat ya. kita lihat saja tuh, aduh, serasa dunia milik berdua ya di depan tim mereka, masya Allah, mereka selalu membuat kita semakin bahagia pastinya. Hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk rumah tangga Leslar Semoga bahagia selalu langgeng dan semoga selalu Dijauhkan dari orang-orang Yang selalu ingin berniat tidak baik Dan berikutnya juga persahabat Bang Bumin akan mengingatkan Jangan sampai lupa persahabatnya untuk selalu menyaksikan Acara HUT Acara hari ulang tahun Antv yang ke-29 Karena Bunda Layasi Gejorat Kemarin sudah mengingatkan karena besok malam nih, malam minggu, kita akan dihibur oleh Bunda Lesti Gejora Semoga Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaik Dan mudah-mudahan Bunda Lesti Gejora selalu sehat dan selalu bahagia Berikutnya juga persahabat, kita lihat ada sebuah kabar dari tabloid Nova Official Ini menggambarkan soal Papa Bilar dan Bunda Lesti Soal masalah dari DS persahabat ya Perhatikan di sebuah kalimat Imbas kasus Doni Salmanan pemeriksaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora punya tiga fakta menarik. Coba kita lihat persahabat yang pertama. Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah memenuhi panggilan baris krim Polri terkait kasus Doni Salmanan hari Selasa kemarin. Persahabat ya. Berikutnya, dilansir dari kompas.com. Ada beberapa fakta serta pernyataan dari Rizky Bilar usai menjalani pemeriksaan selama tiga jam. Berikutnya, pertama, dijelaskan oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin Bilar mendapat 19 pertanyaan dari penyidik Selain itu, Bilar disebut kooperatif untuk mengembalikan uang dari Doni Pertama, persahabat ini yang pertama Dan yang kedua, Papa Bilar menegaskan tidak menerima uang per 20 juta rupiah Namun ia hanya mendapat 10 juta rupiah dari Doni Salmanan Kita lihat juga persahabat ke berikutnya saat itu saya antara yakin dan enggak yakin 20 juta rupiah ketika tadi saya ditanya penyidik beliau mengatakan bahwa keterangan ds hanya memberi 10 juta rupiah tidak sampai 20 juta tutur bapak bilar persahabatnya terakhir bilar mengaku tak punya pikiran negatif pada pertemanannya dengan Doni, itu inilah yang spesial untuk kita semua persahabat ya. Papa Bilar tentunya mengaku tidak punya pikiran negatif sama sekali kepada DS, masya Allah mudah-mudahan sahabat Leslar tentunya dengan siapapun berteman dengan baik dan kita lihat juga di kalimat terakhir persahabat, saya hanya berpikir saat itu menambah teman akan menambah rezeki bagi saya lalu enggak lama setelah itu kami melangsungkan pernikahan. Yang mana saya memang mengundang saudara DS untuk hadir di pernikahan kami itu ya. Memang luar biasa Leslar ini Selalu membuat kita bangga sekali Dengan siapapun tentunya Leslar tetap akrab Tetap menjalin silaturahmi Kita doakan yang terbaik bersahabat ya Semoga apapun yang dilakukan Semoga urusan idola kita selalu diberikan kemudahan Dan kita juga sebagai fans sejatinya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 Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.